Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers Serta Leslar Lovers Dimana pun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa Dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan Kabar baik, kabar bahagia Seputar Lesti Kejora Dan Rizky Bila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 Untuk mengawali perjumpaan kita bersama, kita lihat di sini ada unggahan spesial banget yang untuk keluarga kodohan, Mama spesial Papa Bilar main bola semalam, main bola sambil kajian mestinya masya Allah. Potret yang sangat membanggakan sekali ya, rutinitas setiap hari Senin malam Selasa Papa Bilar selalu menyebabkan hadir untuk berolahraga sekaligus tentunya mendapatkan ilmu agama. Ini sih kebanggaan banget, ya. Semoga terus konsisten, mudah-mudahan menjadi orang baik selalu, dan tentu selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Dan kita lihat juga persahabat, untuk keunggahan berikutnya saat Kohogelos sampai di lapangan atau di lokasi, persahabat ya, baru turun dari mobil saja. Papa Bilar langsung diserbu oleh Mas Wawan atau Bu Wawannya ya Masya Allah Idola kesengan kita selalu menjadi sorotan Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia Untuk idola kita Dan pastinya les selalu full, Selalu setia untuk Mendoakan, mensupport, dan mendukung Yang terbaik Untuk idola kita ini Momen ini pun diripos kembali Oleh akun rasi Leslar24 ada kalimat cancel yang dituliskan. Papa Mim main bola, pemanasannya, kayak lagi goyang domret katanya tuh aduh. Masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga persahabat. Bayang sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Bunga Anggrek Bunga mengatakan. Nonton wawancara di sini ngakak banget, mana wartawannya disuruh wawancara, ah malah bilang gak mau berpaling. Aduh, Masya Allah banget ya. Memang idola kesengan kita, Leslar, ini selalu menjadi sorotan banyak orang. Tetap bangga, mudah-mudahan Papa Bilar, Bunda Lesti, selalu bahagia dan rumah tangganya langgan. Amin. Dan kita lihat juga persahabat keunggahan berikutnya di sini ada dengan spesial dari Kak Dion, masya Allah banyak persahabatnya selalu update. Dan kita tentu salvok dengan yang di belakang fokus dengan idola kesayangan kita masih dalam pengeditan. Mudah-mudahan hari ini persahabatnya ada kejutan yang tentu kita dapatkan dari Bunda Lesti, Papa Bilar dan tim Leslar Entertainment. Mudah-mudah persahabat ya, kita selalu mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia Kita lihat juga persahabat keunggahan berikutnya Ada unggah spesial dari Bang Boril Bang Boril 5 jam yang lalu ini mengunggah postingan Foto momen main bola semalam Dan tentu persahabat ya, kita lihat Bang Boril dan tim lainnya persahabatnya Ada Bagas, ada kau yang bungsi, Ternyata mendapatkan juara lagi Masya Allah Memang tentunya Bang Boril Selalu mendapatkan juara satu Memang bangga banget ya Masya Allah Semoga tim juga selalu diberikan kesehatan Dan selalu bisa menjaga Idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat di kalimat caption Yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah, Alhamdulillah, juara Marwah.FC Six View Masya Allah, Masya Allah banget ya Tentunya kita juga Ikut bangga nih Juara lagi Bang Boril Ini salut banget ya sama Bang Boril Selalu menjadi juara Di setiap pertandingannya Kita juga salvo dengan kalimat komentar Dari seorang Rizky Bilar Rizky Bilar mengatakan Numpang foto doang, katanya tuh aduh ini ada aja persahabat ya Kelakuan Bapak Bilar dan kita lihat juga komentar berikutnya Dari Bang Putra Masya Allah juara terus Bang Boril Gokil katanya tuh semangat Masya Allah banget ya Kita juga ikutan bangga sih Karena tim Lassl Entertainment Juga selalu memberikan yang terbaik Untuk warga Konoha Dan tentu per sahabat ya diperhatikan Di postingan foto ini Salfok dengan yang ada Di bangku penonton Terpantau Buda Lesti Masya Allah luar biasa banget ya tentu kita selalu salvo dengan idola kesayangan kita, walaupun jarak jauh, pasti kita selalu bahagia dan senang luar biasa. Dan berikutnya para kita lihat juga, ini ada dengan spesial tuh di bangku penonton heboh banget ya Bunda Lestika jora selalu setia menemani papa bilal main sepak bola sampai tengah malam gak ada capek nyanyi idola kesayangan, Asya Allah heboh banget ya. Bersama dengan Kak Loli, dan ada juga Kartika Putri. Ya, Masya Allah, tiga ibu-ibu ini mendukung. Tentunya, tim yang sama. Masya Allah, banget ya! Kita selalu selalu dengan Bunda Lesti, yang tentunya begitu heboh, begitu bahagianya tuh sampai tepuk tangan. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya, salut dengan Bunda Lesti yang selalu setia menemani suami tercinta persahabatnya untuk tentunya melakukan hobinya yakni main sepak bola momen ini pun pos kembali oleh akun Lesti Bilar sama skor Leslar kalimat ketsen pun dituliskan jam segini Bunda Lesti Gejora masih setia menemani sang suami tercinta Papa Rizky Bilar di lapangan hijau ini sih Masya Allah banget persahabat ya ini yang dinamakan itu yang sangat setia Luar biasa Dan kita lihat juga persahabat Ada unggang spesial info juga untuk kita semua Warga Kodoha dari L2W Ini update donasi l 2 wx X Unicef Sementara ini sudah terkumpul Di angka 10 juta persahabat dari 75 juta Masya Allah Semoga semakin banyak yang berdonasi Mudah-mudahan program L2W dan UNICEF ini berjalan dengan lancar Berjalan dengan sukses Amin Ini Masya Allah banget ya Kita dukung Kita dukung selalu Tentunya acara-acara yang sangat luar biasa positifnya